Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada kali ini saya ingin uh, downgrade ya Xiaomi Redmi 4X dari MUI 11 ke MUI 10 ya dan seperti biasa kita harus melakukan uh, last point ya untuk masuk Qualcomm 9008 ya dengan cara menyambungkan titik test point ya. Kalian perhatikan pada device manager ya. Jika test point uh, berhasil maka akan terdetek uh, Qualcomm ya. Qualcomm 90. Suara delapan. langsung saja kita lakukan pressing ya menggunakan KPL ya hasil karya eh, bang teksir ya. Sini saya lebih enak menggunakan KPL ya tanpa ada error ya. Walaupun kadang ada eh, masalah yaitu mentok di 48% namun eh, tetap masih berjalan ya sampai akhir dan untuk memasukkan firmware silahkan kalian eh, pilih di bagian image ini ya lalu kalian klik OK Untuk mode kita menggunakan Qualcomm ya, 9008 Lalu, untuk virusnya, silahkan alahkan ke bagian firmware. Ya. Nanti akan e, muncul virusnya. Lalu, pastikan di bagian e, potnya ya. sini sudah terdeteksi 9008. Langsung saja kita klik press, yeah.